Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengganti region pada save file atau mungkin save untuk game PS2 Baik itu di PCSX2 atau mungkin memori PS2 nya Tapi enggak tau juga sih apakah bakal ada yang main PS2 gitu ya Zaman sekarang maksudnya yang bukan emulator ya Yang di hardware aslinya nggak tau juga apakah masih ada atau enggak gitu Dan sebenarnya untuk cara mengganti regionnya kalian cukup siapin aja software yang bernama uh, HXD gitu atau hxd bukan di ya ingat ya jadi hxd dan tinggal kalian uh, download aja untuk uh, softwarenya di sini save dari yang link paling atas ini uh, ini jadi ini adalah uh, hex editor ya jadi di sini kita akan uh, mengganti hexnya gitu atau mungkin hex itu uh, hex ya nggak tahu juga sih saya nggak nggak apal yang kayak begini dan setelah kalian download tinggal kalian uh, buka aja untuk aplikasinya ya kalian install juga gitu ya misalnya hxd tinggal kalian cari aja dan tinggal kalian buka Nah, setelah itu tinggal kalian masukin aja untuk file dari Game PS2-nya atau mungkin save file dari PS2-nya. Nah, tapi kalian juga harus membuka dulu untuk save-nya kalau kalian mungkin pakai PCSX2. Di sini juga kalian harus menggunakan software tambahan gitu ya yang bernama My Memory, kalau nggak salah M My MC kalau nggak salah namanya gitu. Dan di sini untuk My MC nya sendiri atau My Memory card mungkin ya MMC kalian bisa dicari aja di Google gitu ya, saya nggak akan kasih linknya karena takutnya besok-besok celah -besok saya tiba-tiba bubar ya gitu. Dan tinggal kalian klik aja mungkin yang CS Club mungkin, yang ini. Dan tinggal kalian uh, download aja gitu. Nah, setelah kalian download gitu ya untuk uh, aplikasi dari... My MC-nya, kita gitu, tinggal kalian buka aja untuk My MC-nya dan ya tinggal kalian tungguin aja sampai kebuka. Kalian bisa tutup untuk Google Chrome-nya atau ya browser-nya. Nah di sini kalian tinggal pilih memori PS2 kalian gitu. Ada di mana? Di sini untuk formatnya adalah .ps2 files gitu, jadi harus .ps2 dan di sini adalah memori asli saya gitu, ya memori yang uh, suka saya pakai. tapi di sini kita akan pakai memori yang lainnya aja sebagai contoh gitu ya. di sini untuk yang PCSX2 uh, memory cards dan sini kita akan pilih untuk uh, filenya gitu, di sini kita akan open. nah di sini nanti akan muncul untuk uh, pilihan-pilihannya gitu. Untuk file-filenya di sini kalian juga bisa melihat ya untuk filenya di sini ada beberapa untuk filenya ada ya pokoknya kalian kalau pakai memorinya gitu itu nanti akan muncul untuk isinya. Nah di sini saya akan mengganti sebagai contoh adalah DDS2 atau Digital Devil Saga setelah kalian pilih untuk uh, filenya yang mana yang mau kalian ganti untuk regionnya tinggal kalian pilih yang export gitu atau mungkin kalian uh, keluarin ya untuk export. jadi khusus untuk file save tersebut atau game tertentu gitu tinggal kalian keluarin aja dan tinggal kalian kasih nama mungkin karena saya di sini namanya udah ada yang sama gitu biar nggak bingung saya dikasih uh, angka aja tambahan jadi kita akan save gitu kan Nah nanti akan muncul di sini akan ada tulisan exported dan ya enggak ada gagal sama sekali udah terexport gitu Nah setelah itu tinggal kalian buka menggunakan hex editor pak ya. di sini kita akan membuka, uh, kita akan open dan di sini kita akan cari untuk filenya ada di mana untuk yang tadi ya, untuk yang udah kita ekstrak ya atau mungkin yang udah kita export gitu. di sini kita akan buka PCX2 Memory Cards dan di sini kita akan pilih yang uh, 12 tadi ya. mana yang 12? yang ini aja deh, yang apa? yang angkanya Nah tinggal kalian pilih aja untuk filenya yang mana yang udah tadi kalian bikin. Di sini saya melihat dari yang date modified nya adalah 5.11.20 atau ya 5.11.2020 jam 16.29. Jadi kita akan open aja langsung gitu ya. Nah nanti di sini akan muncul untuk kodenya gitu ya. Dan sini untuk uh, decoded text-nya kalian bisa melihat di sini adalah bslash gitu ya. Jadi E-nya ini adalah regionnya, Europe gitu ya, dan slash ini adalah kode dari gamenya gitu. Untuk yang versi Amerika, kodenya itu bukan slash, biasanya itu slush ya. Dan kalau kalian pengen tahu kode gamenya, tinggal kalian buka aja untuk PCSX2-nya atau emulator PS2-nya ya. Tinggal kalian buka aja dan ya. Yeah. Mau kalian mau pakai versi 1.6 atau 1.4 titik empat nggak jadi masalah. Tinggal kalian buka aja PCSX2 dan di sini tinggal kalian uh, pilih aja untuk ISO-nya yang uh, region mana yang mau kalian pakai ya. ya. Atau mungkin yang mau kalian tahu gitu misalnya kalian pengen tahu dari region Europe pe kalian pengen ganti ke Amerika. Jadi kalian pilih aja untuk yang ISO-nya itu yang U region USA. Nah setelah itu kalian jangan lupa juga untuk uh, show console. Kalian bisa klik yang show console dan kalian bisa langsung boot untuk gamenya gitu. Walaupun di sini kita nggak akan main ya, jadi di sini kita akan fast aja. Dan dan, uh, nanti di sini kita akan melihat di konsolnya ini adalah kode dari cheatnya gitu. Nah di sini kalian bisa melihat untuk kodenya adalah uh, D3 ini, D38 kalian bisa langsung copy untuk uh, kodenya. Mungkin ini uh, setelah loading dulu sebentar ya. Di sini kita akan uh, tutup lagi aja untuk gamenya karena di sini kita nggak akan main. Dan uh, di sini kita cuma butuh kode dari pinagenya aja. Di sini untuk kode dari pns-nya adalah d tiga delapan dan sebagainya, gitu, tinggal kalian uh, select aja gitu, tinggal kalian copy mungkin kalau bisa, dan entah kenapa saya nggak bisa gitu, kok nggak bisa sih, <gak> nggak bisa dipilih, dan ya pokoknya kalian tinggal cari aja untuk uh, kodenya gitu, ini biasanya bisa dipilih sih, nah ini bisa, tadi nggak bisa, <gak> ini tinggal kalian uh, cari aja untuk kodenya gitu ya, dan tinggal kalian masukin ke folder cheat, tinggal kalian cari, tinggal kalian enter gitu, Nah setelah itu tinggal kalian buka aja untuk manage nya Nah, nanti akan muncul untuk uh, kodenya ya di sini adalah kodenya itu adalah slus ya bukan aslus. Nah cuman karena kode gamenya adalah slus dua jadi kalian nggak bisa langsung Uh, masukin gitu ya, misalnya untuk yang slash ini kalian harus ganti ke slus kan. Kalian nggak bisa langsung masukin gitu aja. Jadi untuk region Amerika kalian harus tambahin A ya. Kalian harus tambahin A kayak gitu aja dan tinggal kalian copy gitu. Karena kalau kalian misalnya pakai slus doang gitu atau mungkin pakai kodenya doang contohnya kayak gini, kalian ganti misalnya di sini gitu ya, misalnya uh, paste insert Nah nanti kan bakal jadi uh, bassless kan Bukan jadi baslus Nah kalau bassless itu nanti gak akan bisa Di gamenya itu gak akan kebuka gitu Untuk uh, filenya atau mungkin save-nya Walaupun udah masuk ke memori kalian ya Jadi saya saran kalian biar gampang uh, Tambahin dulu A gitu ya di sininya Untuk di kode gamenya Jadi kalian tinggal copy aja semuanya Karena takutnya ini agak lumayan ribet gitu ya Untuk uh, nambahin teksnya saya jujur lebih enak kalau misalnya tambahin di sini uh, sekalian gitu jadi tinggal di kopinya uh, sekaligus gitu nah setelah itu tinggal kalian copy aja gitu kalian pilih dan ya tinggal kalian uh, ctrl v untuk paste gitu dan tinggal kalian save aja gitu ya dan setelah itu udah gitu udah berganti untuk kode uh, teksnya nah tinggal kalian cari aja untuk kode lainnya yang bernama baseless lagi ya karena biasanya tuh nggak cuma satu gitu bisa dua atau tiga kalian bisa cari aja gitu ya ke bawah di scroll dan di sini ada baseless lagi di sini kita akan ganti ya di sini kita akan ctrl v dan di sini kita akan uh, cetakan live aja deh, untuk uh, kita tahu gitu, apakah masih ada baseless atau enggak gitu. Uh, baseless dan kalau misalnya udah enggak ada. Tinggal kalian tinggalin aja Dan tinggal kalian save gitu Nah tapi kalau kalian misalnya Untuk baseless gak ada Tapi untuk kodenya misalnya 54 555 Kalian bisa cari juga 54 555 Apakah masih ada atau enggak gitu ya All Select all Ini cuma ada satu Dan kalau kalian ganti Nanti kodenya nggak akan ada lagi gitu Nah setelah itu tinggal kalian save aja Gitu untuk filenya Dan udah kalian udah bisa Mengganti save regionnya Nah tapi belum beres gitu ya Ini belum beres Untuk mengganti regionnya Tinggal kalian masukin aja Untuk ke Uh, sininya untuk ke memorinya ya yang saya maksud gitu tinggal kalian uh, import gitu ya di sini tinggal kalian pilih file mana yang baru kalian edit untuk saya adalah yang filenya adalah yang 1634 karena uh, sesuai dengan jamnya gitu di sini kita akan Open aja gitu Nah nanti akan uh, masuk untuk filenya kalian bisa melihat di sini nanti akan bertambah gitu untuk filenya dan kalau misalnya nggak bertambah kalian kemungkinan itu memang file udah ada gitu Jadi kalian harus uh, hapus dulu dari bios uh, PS2 nya Nah di sini kita akan buka untuk uh, memorinya jadi di sini kita akan hapus data yang udah uh, ada di memori kita ya jadi di sini kita akan pilih aja yang langsung ke memory card untuk PCS 2 nya di sini kita akan pilih untuk yang tadi kita uh, pakai adalah yang dokumen ya dokumen terus di sini kita akan ke PC X2 walaupun ini enggak Enggak ini sih enggak enggak jadi uh, masalah sih ya sebenarnya kalian mau pakai di mana terserah kalian. Di sini untuk yang uh, port satu di sini kita akan apply apply aja dan sini kita akan oke. Okay di sini kita akan sistem terus uh, boot bios jadi di sini kita pilih yang no disk ya. nah setelah itu tinggal klik aja yang boot bios dan kita akan yes aja gitu untuk uh, filenya atau mungkin bukan file ya untuk uh, bootnya gitulah pokoknya kayak gitu dan ya tinggal kita tungguin aja sampai kebuka di sini kita akan pilih yang browser atau yang uh, mencari untuk memorinya intinya kayak gitu aja dan ya di sini akan muncul save nya yang tadi gitu ada dua di sini kita akan uh, hapus aja untuk filenya semuanya mungkin dan saya sangat sih kalau kalian memang mau... Uh melakukan ini semua gitu. Saya sarankan kalian backup dulu untuk filenya gitu, atau mungkin backup dulu untuk save nya gitu dan ya tinggal kalian backup, tinggal kalian copy terus kalian paste lagi aja sih, udah gitu doang. Nah setelah itu setelah terhapus, tinggal kalian uh, tutup untuk PCSX2 nya atau emulatornya dan kita akan buka lagi untuk my MyMC nya ya. Nah setelah itu kita akan langsung membuka gitu ya untuk yang uh, MCD1001 nya. Di sini kita akan uh, buka gitu, open dan di sini Uh, kita akan import langsung saja untuk yang baru kita bikin ya Yang 1634 tadi Kita akan open saja Dan nanti akan bertambah gitu untuk filenya di sini akan ada tulisannya dds2 file 001 gitu Tinggal kalian buka aja gamenya dan nanti akan uh, berubah gitu untuk regionnya Dan nanti di sini akan muncul ya namanya adalah baslus ya Bukan baseless gitu Dan ya tinggal kalian pilih aja dan udah gitu beres gitu Nah setelah itu tinggal kalian buka aja untuk PCSX2 nya Atau aplikasi PS2 nya dan ya tinggal kalian buka Dan tinggal kalian pilih aja untuk ISO nya Uh, saya saranin sih kalian cek dulu gitu apakah itu versi Amerika atau versi uh, Europe gitu nanti biasanya untuk uh, gamenya gitu biasanya itu ada tanda kurungnya Europe atau Amerika atau USA gitu. Dan itu ya kalau saya download uh, ISO atau mungkin ROM kayak gitu cuman kalau kalian download di tempat lain atau, atau kalian dapetin dari kaset PS2 kalian mungkin bisa beda gitu namanya ya tinggal kalian uh, cek aja gitu untuk regionnya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk cara uh, merubah regionnya tinggal kalian buka aja untuk aplikasi PS2-nya. Dan sebenarnya saya pengen nunjukin, cuman karena udah terlalu lama gitu, udah terlalu panjang juga ini video gitu. Dan udah sih kalau udah gitu tinggal kalian buka aja untuk aplikasi PCSX2-nya. Dan tinggal kalian buka misalnya contohnya kayak gini dan... Oh, sebenarnya udah, udah ada ya PCSS keduanya. Tinggal kalian pilih aja untuk ISO selectornya uh, yang Europe atau mungkin yang USA ya. Kalau kalian misalnya tadi mengganti dari baseless ke baseless gitu, tinggal kalian uh, swap, swap disk aja atau mungkin reset terserah kalian. Dan untuk si DVD-nya kalian pilih yang ISO ya, jangan yang, yang NODIS karena kalau kalian pilih yang NODIS nanti bakal uh, pindah gitu ke ke BIOS. Kalian nggak nggak akan bisa main gamenya. Sini kita akan uh, jalanin aja untuk uh, gamenya sebagai contoh ya. Dan ya yeah, mungkin eh uh, gitu doang sih untuk videonya jadi cukup tinggal kalian uh, pakai aja yang namanya software yang MyMC gitu sama hex editor dan hex editor dan MyMC ini adalah software gratis gitu kalian bisa cari di Google saya nggak akan kasih linknya mungkin nanti saya juga akan kasih linknya tapi nggak akan direct link gitu jadi bakal ke channel saya dulu gitu ke channel saya yang satunya lagi sini kita akan buka untuk uh, gamenya sini kita akan load nah di sini udah kalian bisa melihat di sini untuk uh, filenya gitu dan sini udah terbaca juga untuk filenya dan setelah kalian uh, buka untuk filenya kalian bisa langsung uh, ngeload gamenya gitu atau bisa kalian buka langsung dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya gitu dan thanks for watching bye bye